Wow. Oh. Wow. Nasi lemak, bihun goreng. Nasi lemak, bihun goreng. Ya, ja, berhenti. Berhenti. Hmm. Oh, eh, drama. <laughs> boh. Boh. Dengar cakap akak ni, dengar baik-baik.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 Let's go! Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari ni masuk mana Kak? Hari ni kita masuk Tanjung Siapa yang buat nasi lemak ni macam mana? Ni kakak Ipah saya Ah kakak Ipah? Haa dia kira Kak Ribut lah Kalau orang kenal dia dengan Kak Ribut lah Siapa yang Ribut okay. tu? sebenarnya? Okay. Akak ke kan, seorang lagi? Ribut tu kakak Ipah saya Ah saya dengan dia Memang nam walaupun dia kakak Ipah kan Haa hmm. Dia garam Oh. Uh, Bukas senang, orang nak dia. Okey, okey. Anak dia garang tak? Tak ada. <laughs> Kenapa ma, orang panggil mak kaki ribut dek? Oh, mak dia garang mencari. <laughs> <pun> tak lain <laughs> dia punya nama lah. Dia pun agresif orang. Pak ribut macam. Ada pak ribut kat sini tu ada pak ribut. Eh, berarti mak cik ribut. Siapa bumbung tu? Ibu kat tadi biasa satu makudu satu. Satu yang tu? Yang ni bihun. Seringgit tu juga. Seringgit juga. Okey. Okey, jadi biasa lemak telur. Nasi dua lemak ringgit. telur Wow Wow Wow Sambalnya itu lho guys Oh my, oh my god. god Sambal dia orang kampung punya Walaupun Ikam. seringgit uh -uh. Dia ada telur dadah hmm. Kita macam tak buat kat rumah lah Macam saya ni jual telur Dan Ini dua ringgit Telur dadah Telur dadah telur ceplok RM2 RM2 wei sedap je best kenapa tak nak naik basikal sebab oh. kita bila naik basikal ni kita tak boleh kan orang nak berpual Apa pengat kita kan lepas tu kita kejap turun kejap turun oh. boleh meleceh boleh meleceh betul betul jejak meleceh tu eh sama je sama ya ya apa tahu nak pergi skuter eh tak naklah malas lebih baik kita jalan Yeah. Okey, macam ni uh, Saya nak beli semua ni Kita bungkus-bungkus boleh tak? Boleh. Dalam satu ni Bum. Empat ke uh, Tiga adik. ke Selalu orang beli berapa? Uh, campur dengan bihun Berapa? Dua bihun, tiga nasi lemak Dua bihun, tiga nasi lemak? Lima lah Okey, Cun Kalau macam tu Tolong bungkus Dua bihun, tiga nasi lemak Nanti kita masuk dalam baku balik Kita kira uh, Boleh uh. Boleh Alright. Ya Allah kira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So 50. ni 5 x 10, RM50, ni ada 3 RM50, RM63, RM63 RM63 What? Jualan sebanyak itu hanya RM63 guys Oh no Oh no jadi dalam sehari boleh habiskan RM63 saja. Dan berapa? 63 tak keluh. Okey, 63 30. Berapa semua jam? 93. 63 tambah 30. Ha. Ajum Jawa. 63 30. Ya sekolah kan. Okey, RM93 guys. So macam tak sampai RM100 pun. Itu pun masih belum ada uh, batik bati. untung lah untung. Untung berapa kan? Modal berapa kan? Ya Allah, apa khabar? Sangat-sangat sabar kan? Hari-hari <laughs> lalu sini ya, Kak? Uh-uh. Nasi lemak, bihum goreng. Nasi lemak, bihum goreng. Okey. Jangan penting! Ni ada sedekah sikit. Lagi kerja kan? Haa. Uh, Haa, nah. Allah Abang. Ni eh? Ya, terima kasih. Haa, ni, ha, ni kak? Terima kasih. Lagi kerja? Ya. Okey. Ma, ni ada nasi lemak. Ada rezeki abang sikit. Haa, ya, bagi je. Haa, bagi. Tak payah beli. Saya kena lari. nak <laughs> ni? Sekejap, berhenti. Berhenti. Hmm. Oh, eh, drama. drama. <laughs> <laughs> ada sedekah sikit. Okey. Allah. Okay. Bang. Ni kita ada bagi sedekah sikit. Okey, okay, sama. Okey. Nah, biasa, biasa jual kan untuk hari ni? Sapa bang? Okey, okey. Wala. Ah sama. Seronok ah. Okey, seronok. Tengok kat lagi. Seronok kalau kita menjual lagi seronok. Biasanya ada yang tak habis tak? Ada time ah. Ada tapi tapi kalau saya berjalan kalau boleh saya nak habiskan. Jauh lah selagi selagi ada rumah lagi tu saya masuk. Mem tapi oh. bila nak patah balik dah sesak. <laughs> Assalamualaikum. Lucu kat ni. Sayur, <laughs> <Sesat> bila <jual> <laughs> sayur. bila <laughs> Sesak <jual> sayur. Sini <laughs> sayur sini. Hari ni ada orang sedekah. Ya, orang sedekah? Ada hamba Allah. Dah makan belum? Ni ada rezeki sikit. Ni boleh sampai ke Petang ke? Mm -hmm. Ambil. Okey, terima kasih ya. Oh, bye bye. Okay. Senanglah. Dah habis. Anak saya semua saya ajar macam gini berniaga. Jangan duduk saja minta duit dengan orang tua. Boh. Kalau nak apa? Boh. Boh. Dengar cakap akak ni, dengar baik-baik. Semua saya ajar. Berniaga. Anak saya semua saya ajar macam gini, macam gini berniaga. berniaga. Jangan duduk saja minta duit dengan orang tua. Jangan duduk saja. Minta duit kepada orang tua. Ha? Kalau nak apa-apa, cari sendiri. Dulu. Betul. Eh, baguslah Kak ni. Dia mengajarkan kepada anak-anak dia. Supaya anak dia ni tak hanya meminta-minta. Tapi berniaga. Macam mana, nak, macam mana nak hasilkan duit. Macam mana nak... Hmm, mantap. Jadi... Ketika dia besar, dia dah tahu nak berniaga apa. Ha, dia dah tahu, dah ada pengalaman untuk berniaga. Woi, cakap. Alhamdulillah, dah habis. Seronok tak? Adik habis. Ajam. Sana. Uh, berapa tadi? Kak 93. 93. Bagi kena tak ada baki. <laughs> <laughs> Bagi tahu man. sebab saya kalau berniaga saya memang takkan bawa duit lebih. Uh. Kita memang bawa memang kosong kocek saya. Eh, tak ada baki kena. Untuk akaklah ambillah sabah. Eh, tak, Kak, tak, tak, tak, tak, tak, tak tak tak. So biji ada dia pecah. Tak apa. 93 ni, Haa. jumlah ni. Kan? Yang lebih tu akan ambil lah upah tolong saya bungkus. Okay. Yang ni gaji untuk akak. Gaji untuk akak. 100. Eh, hey, malu kita. Tak betul betul. Malu betul. kita. Sebab tolong saya masuk dalam video ni. Eh, tak payah, tak payah. Adik tak payah. Adik, ya. adik abang nak bagi ni. Oh, 50. no, masya-Allah. Terima, Terima kasih banyak eh. Ni yang lebih, ada lagi balance. Tiga ratus, tiga ratus setengah ni Yang ini semua, yang saya bagi ni semua daripada saya punya penonton Dengan tim Yayasan Mak Fira Masya Allah Terima kasih banyak eh Kita doakanlah Masya semua Allah. urusan akak Kesihatan baik, semua Kekalkan kualiti Senim Orang Senyum dia makan sedar, orang Macam gungira, apa ya? Kalau kita jumpa dengan orang-orang macam ni, kita akan bahagia tahu. Maksudnya uh, kalau kita berbora berbincang-bincang dengan orang macam ni, macam kita tu akan terbawa apa ya Terbawa untuk bahagia macam bagi. tu. Okay, terima kasih. Ke jam, sini sikit jam. Ah, chomel. Terima, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, buat kawan-kawan yang nak sumbang ya, eh, nak nak bagi ya eh, kan? Nak bagi harta yang terbaik untuk uh, Apa nama Yayasan Bank Sefirah ini Boleh langsung uh, Dengan Bank Islam ya 1, 2, 3, 000, 1001 1304. Dan buat kawan-kawan semua Yang senantiasa tengok FH Channel Jangan pernah skip iklan Kerana itu akan uh, menjadi sumbangan Untuk kawan-kawan uh, kita Dan Orang-orang yang memerlukan dekat sana. Oke, okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Pelajaran yang sangat besar sekali bagi kita, bahwa selanjutnya kita harus senantiasa bersabar dan berusaha. Jadi, kita harus berusaha, berusaha, berusaha selepas itu. Baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akak ini memberi pesan kepada kita: jangan sampai istilahnya kita hanya meminta duit, duduk dekat rumah, minta duit kepada orang tua, tapi carilah duit itu dengan apa? Dengan berniaga. Sebab, semua orang itu boleh berniaga siapapun, ya, budak-budak yang salahnya dah ada usia yang boleh cakap tuh itu boleh berniaga tahu ada di Indonesia itu ada budak yang kecil lagi dia berniaga apa berniaga permen ya berniaga manisan lah macam tuh dan so itu worth it banget dan dia sekarang sangat-sangat pandai sekali dalam berniaga dan itu tidak ada salahnya bagi kita untuk mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa menjadi dewasa maksudnya pemikirannya itu dewasa dan tidak hanya bergantung kepada orang lain so itu keren banget Terima kasih Kak, dah ingatkan kita semua, dah beri ilmu pada kita, dah beri wawasan kepada kita Terima kasih udah tengok video ini guys, jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe dengan saya dan juga FS channel, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh